Welcome back to my channel, Holong Tampu Bolong. Ya teman-teman, di sini saya akan mem mempraktekkan, mencampurkan makanannya, ya kawan, buat makanannya, ya, kawan. Yaitu, uh, udah umur 2 minggu lebih ya, uh, kita buat makanannya, luda dengan pelet ya. beginilah caranya kawannya Bisa kita lihat ya. Di sini kita lihat ya. Ini ini peletnya. Ya. Ini peletnya kayak yang kita taruh. Dua piringnya. Nah, dua piring, ya. Taruh dua piringnya teman-teman ya. Ini. Nah, kenapa kita taruh ludak supaya uh, mengurangi biaya ya campurkan dedak ya dedak halus ya uh, dua dua ya teman-teman tiga tiga kita tambah, kita tambah lagi apanya ya peletnya tiga Inilah akan kita aduk dengan air ya sampai merata ya kita aduk dengan air sampai merata ya inilah tiga gayung ya kawannya ataupun tiga mangkuk ya airnya ya nah, kita aduk diri dengan rata ya nah, kita aduk diri dengan rata ya nah. beginilah cara pengadukannya sudah merata dia ya sudah ya. Ada mix campurannya sudah mix oke campurannya sudah mix all mix all mix suaranya kita akan kasih ke ternaknya nah. mungkin ternaknya sudah sudah lapar ya akan kita kasih ya ke ternaknya Bagaimana reaksi mereka ya Oke okay. Nah, mungkin ini sudah lapar-lapar ya Nah, nah, nah Nah, Yo, nah, nah sudah lapar-lapar ya ini, ini sudah lapar-lapar ya yang kita kasih ini kita kasih dia ya Beginilah kawan kesibukan saya sekarang ini kawan ya. Bisa kita lihat beginilah ya. situasi saya sekarang. ini menilainya memangnya tapi kalau itu kita memilih pasti menguntungkan ya. Beginilah kawan situasi saya. Yang itu sudah dapat saya lah nggak tahu lagi ya nggak tahu lagi semua semua dihantam ya ini lebih ini raksi nih kau nih raksa ini ya kau nih walaupun di depan lagi hantamnya terus ya, Sahabatnya terus ini nggak ternak, ini, sangat lapar ya nah. ini nggak lapar dia ini ternak ternaknya kawannya Saya lihat kita lihat ya tetaplah berkreatif ya ataupun usaha anda tetaplah jaga hmm. beginilah bibik ini makannya selap sekali makannya nah, ini masih kurang ya teman-temannya akan kita tambah ya ini lagi masih kurangnya ya masih kurang ternaknya. Ya. kembali lagi dengan saya kita tambah lagi makannya ini dia makanannya kita tambah ya makanannya saya sudah kenyang-kenyang ya kita lihat ya nah, kita lihat satu persatu ya sudah kenyang ya sudah kenyang ya kita lihat dahannya ya juga penuh ya atau penggurirannya ya, nah, ya. pernah kenyangnya ya. Apa aja terus sudah banyak saya saya kasih masih lapar terus. Inilah hari ini ya. Inilah ya, contohnya terus lapar terus lapar. Jadi, nanti akan kita lepaskannya ke sawah ya. Inilah saya saya. Kasih makan baru nanti akan saya lepaskan ke sawah. Malam itu baru satu hari lah kita lepaskan ke sawah Mungkin Si bebeknya belum tahu Cari makannya ya nah nanti itu 3 hari nanti akan saya kasih dulu Makannya Baru lepas itu nanti Keempat hari nanti kita kasih lagi makan Karena dia mungkin sudah tahu ya Mencari makannya di sawah ya nah, Ini kita kasih dulu dia Stok dulu Stok tadi dia makan di kandangnya biar gimana biar, biar, biar, biar tidak lemas nanti umpamanya pun di sawah tidak dapat cemakanan tidak lemas ataupun masih bisa bertahan ya dan tidak akan nah, dan itu juga bisa membantu nah bebeknya cepat besar ya inilah teman ya bebek saya ini baru umur umur nah, 16 hari ya nah, bebek saya ini umur 16 hari ya tengok posisi uh, bodinya sudah ya perkembangan sangat cepat ya tengok nah, inilah 16 hari Enam 16 hari inilah inilah 16 hari agus juga ya. ya. ya. ya. budingnya besar-besar ya tapi ada juga yang kecil-kecil ya Jadi nggak tahu lagi apa itu pengaruhnya ya. mungkin nah, nggak mungkin ya, kurang sebagian makannya makan ya. ya, siapkannya tiap menit makanannya Tahulah, mungkin banyak bermain-main. kurasan kecil ini enggak tahu lah ya? Kan, nah, tiap nanti sudah makan, barulah kita jump ke sawah, kita angun ya. Jump ke sawah, kita angun Inilah setiap saya tiap paginya harus kita kasih makannya belum kita kasih sebelum -sebelum, sebelum sebelum kita kasih dia makan saya akan saya tak berani melepaskannya. Ya, nanti ini makan, betulnya kenyang baru saya akan lepaskan. Kenapa? Inyakan. Tampak kematian tidak ada ya. Karena di lapangan itu kalau udah mati mungkin kita tidak tahu ya bangkainya itu akan menyebab itu bangkainya itu akan menyebabkan atau, kancuran kita karena aku bilang kancuran kita pada saat daripnya pada saat mati di lapangan kita tidak melihat ataupun tidak melihat dia bangkainya maka teman-temannya yang akan memijak dia ataupun yang meminum air bekas uh, minyak-minyaknya bangsa itu jadi ini akan agresi akan lumpuh lumpuh lalu mati nah, itu yang akan itu yang saya takutkan ya beternak ini ya. jadi kalau beternak ini jangan beternak anak-anak itu ini jangan sampai ada bangsa di situ jangan nggak kita angkat bangsa apapun terlebih dulu kita cari dulu di lapangan itu ya karena bangsa ini kalau lumpuh bebeknya ataupun terkena tijak atau terkena minum bangsa yang sudah busuk dari itu niat-niatnya nyak jadi nah, tidak akan mati nah, itulah kelemahan doinya jadi makanya saya kasih dulu makannya di, di kandangnya saya kasih dulu makan di kandangnya kenyang saya kalau di lapangan dia tidak dapat makanan masih, di, masih bisa dia bertahan ya inilah uh, trik saya dalam berkena ini. inilah trik saya berkena ini Nah, itulah yang saya bilang itu dari resikonya kalau mati dia di ladang nggak dapat kita bangkainya nah, itu akan menjadi penyakit bagi ternak-ternak saya maupun katak nah, yang mati itu busuk mestilah saya jumpa kalau saya jumpa saya ambil ya karena itu akan menyebabkan risiko tinggi ya risiko besar ya nah, risiko besar ya kalau udah sempat kena lumpur dia ya dia akan mengembalikan kematian hmm. itu dia makanya dari dari awal kita harus menjam dulu semua lapangannya apakah karena tidak ada bangtanya barulah kita bisa melepaskan dia secara sempurna. Hmm. itulah yang saya lakukan setiap hari dalam berkenangnya harus kita perhatikan juga bangkai bangkai apapun, bangkai tikus, bangkai kata bangkai segala bangkai lah yang penting jumpa kita harus kita ambil itu kita buang kalau bisa kita tanam ya jangan kita tampakkan lagi ke, ke parit ya nah, mungkin itu akan mengakibatkan lagi kematian buat kita ya jadi itulah tekniknya ya belum anda terjun ke lapangan, atau ada di terjun ke lapangan, persawahan, terlebih dulu anda cek dulu lokasinya, anda cek dulu ah, gawang-gawangan bentengnya apakah ada bangke atau segala macam, nah, itulah yang paling saya takut ya di persawahan ini ya, karena kita nggak tahu ya entah matikan apa entah ya itu, tapi jadi ya saya juga ya Mengasih dia dulu makan kenyang di kandang ya nah, Kalau dia sudah lepas nanti Mungkin sudah bodinya Fit ataupun tidak kuat ya Karena sama juga Karena sudah ada makanan Yang dia makan dari kandangnya nah, Maka dia akan mencar makannya. Secara lebih Fantastis lah Tidak nah, Yang saya Lakukan tiap hari ini, Ya Soalnya jadi jangan lupa ya Dukung terus channel saya Di subscribe, di like, di komen ya Karena kenapa Karena dukungan kalian sangat bermanfaat buat saya Memang saya tak pandai-pandai mengedit ya Jadi, Mungkin informasinya bisa menyampaikan kepada anda semua ya teman temannya ya Ini saya ini akan dia makan sampai habis ya penjelajah sampai habis ini makanannya penjelajah sampai habis ini. saya harus makanannya baru saya lihat pastinya tidak lihat tetap semangat ya kalian dalam mengikuti cerita saya ataupun perjalanan saya subscribe ya. Terima kasih juga aku yang sudah merasa Atau yang sudah membuat channel saya. Mudah-mudahan editnya dilimpahkan sama yang mau ya, diberkati selalu, dan menjadikan panjangnya ini. apapun tujuan kalian, oke, yang Anda bincikan. semoga dapat tercapai ya. Alam dari saya, Holong Tambu Bolon. Ya, bikin dari topik saya ini, tentang ternak ini ya? Oke, kawan-kawan ya. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda, "Mohon dimaafkan ya, karena kita sesama manusia harus saling memaafkan." Karena disitulah kita. Saya bekerja sama sama orang ya. jadi, walaupun ada maya di komennya di komennya di bawah, ya, di komennya si bos. Post mungkin kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Mungkin akan kalau dia saya jawab, mungkin lain kali akan saya jawab ya. Apa yang kalian komen ya, akan di komen di bawah ya. Jangan lupa pencet tombol subscribe. -nya dan motivasinya. Oke. Okay. Thank you for watching. buat teman-teman saya yang ada di sini. Oke, okay, saya mau am, pamit. Salam hormat dari Peternak. Bye bye. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.